Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya ramadhan kali ini kita akan membahas masalah SEO youtube yaitu bagaimana agar channel kita muncul di pencarian youtube oke okay, bagaimana caranya oke okay, mari kita buka channel youtube kita masing-masing jadi langsung praktik ya kita google chrome, klik youtube oke okay, yang belum share, apa ya, sign in silahkan. Oke, okay, langsung aja. Uh, yang perlu diperhatikan adalah di channel kita di situ ada uh, tentang about. Jadi di sini perhatikan di sini ada berada video playlist channel diskusi tentang. Jadi kalau bahasa Indonesia tentang kalau di bahasa Inggrisnya about. Nah di sini kan ada kalimat-kalimat nih deskripsi. Jadi, kalimat-kalimat atau kata-kata di sini ini kita harus isi dengan kata-kata kunci yang bisa diserap oleh YouTube, YouTube, dan dimunculkan di pencarian. Jadi, channel kita lebih mudah untuk ditemukan. Ya, di sini saya buat ada kata kunci youtuber pemula atau youtuber. Ya, jadi channel YouTube saya Ramadan bisa salah satu pilihan untuk belajar menjadi youtuber bagi youtuber pemula ini ada pengulangan youtuber dan channel ini juga membahas sharing sukses menjadi youtuber bagi youtuber pemula jadi bagi teman-teman atau yang lain dengan mengetikkan youtuber itu ada peluang saya untuk muncul walaupun dengan channel yang yang channel-channel besar lebih diutamakan tapi tidak khawatir bagi teman-teman ini yang perlu kita perhatikan ya jadi kita tetap berusaha Bagaimana channel kita muncul di pencarian YouTube. Jadi bagaimana cara merubah kartu menulis ini? Kita klik sesuaikan channel. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Bagaimana cara membuatnya? Ya. Jadi ya di sini tentang. Lalu kita klik di sini. Ini ada gambar pena. Kita klik. Ya. Ini dibatasi juga ya untuk kuota hurufnya. Ya, nah di sini teman-teman bisa isi semua kata kunci yang sesuai dengan tema channel YouTube teman-teman. Ya, jadi teman-teman, temanya apa nih? Apakah tentang youtuber? Maka, perbanyaklah untuk kata-kata youtuber. Jadi, peluang untuk muncul di pencarian mudah-mudahan akan besar. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat silakan dipraktikan teman-teman jadi jangan pernah disepilihkan di tentang tentang atau tentang about tentang yang bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia about jadi ini pengaruh untuk SEO YouTube kita channel YouTube kita dan berpeluang besar channel YouTube kita muncul di pencarian YouTube Oke okay? mudah-mudahan bermanfaat jadi sangat mudah sekali ya teman-teman silahkan dipraktikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh